Halo guys, sebuah game menghasil uang memang menjadi sebuah hal termudah yang bisa kamu mainkan guys Untuk mendapatkan keseruan dan tentunya uang guys Nah sahabat di video kali ini saya telah merangkum 4 game yang bisa menghasilkan uang guys tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya bagi kamu yang perlu bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat ini dia 4 game penghasil uang yes. Baik sahabat untuk game penghasil uang yang pertama yaitu yang bernama Growtopia Game penghasil uang asli tanpa undang teman bernama Growtopia ini guys memiliki tampilan game yang masih dua dimensi namun untuk mendapatkan keuntungan dari game ini pesatannya masih sangatlah besar sehingga game yang satu ini tentunya sangat menarik untuk kamu mainkan dan untuk mendapatkan uangnya guys cara untuk mendapatkan uang dari game ini kamu hanya perlu mengumpulkan sebuah item sebanyak mungkin agar bisa dijual kepada pemain lain dan dalam satu item yang bisa kamu dapatkan dari game ini, paling kecilnya berkisar sekitar 10.000 atau lebih guys. Nah, kamu bisa menariknya melalui dana ataupun metode lainnya. Nah, jika kamu penasaran, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Bagi sahabat, untuk game penghasil uang yang selanjutnya yaitu yang bernama Lucky Popstar. Lucky Popstar adalah sebuah game penghasil uang yang masih sangat legit sampai sekarang ini guys Wah mantep kali guys Terlebih mode penarikan uang dari game ini juga sangat lengkap Dimana hal tersebut pasti akan membuat kamu betah untuk memainkan game ini Selain daripada itu masih ada lagi misi misi seru lainnya yang bisa kamu temukan di dalamnya guys Nah jika kamu penasaran kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store Baik sahabat Titan Next, game penghasil uang yang selanjutnya yaitu yang bernama Island King. Membangun sebuah kerajaan di dalam satu pulau adalah sebuah misi seru yang bisa kamu lakukan dari game penghasil saldo dana Island King ini guys. Nah, kemudian kamu bisa mengumpulkan koin dari misi yang ada di dalamnya seperti mengalahkan kerajaan milik pemain lain sebab koin di dalam game ini sangatlah berharga. Nah, kamu bisa mencairkannya atau menukarnya dengan uang guys. Nah, jika kamu penasaran, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store Bagi sahabat Titan X, game penghasil uang yang selanjutnya yaitu game yang bernama Hago guys Dari dulu sampai sekarang, Hago masih menjadi game penghasil uang langsung ke dana tanpa iklan yang masih ramai untuk dimainkan guys Sebab di dalam game yang satu ini, setiap dari uh, kamu bisa memainkan semua mode permainan yang ada di dalamnya guys untuk mengumpulkan koin Nah, dan setelah koin berhasil kamu kumpulkan, maka kamu pun bisa segera menukarkannya uh, dengan uang, atau bisa juga dengan pulsa, guys. Nah, jika kamu penasaran, kamu bisa mendownloadnya secara gratis di Google Play Store. Nah, sahabat, itu dia 4 game penghasil uang saldo Dana versi channel tutorial official.